Hai, guys hari ini aku mau hai, hai, guys nih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lebih hai, I'm not afraid Thank <sweak> you. Oh, oh, oh. Ini pohon pohon hitam guys tapi sudah ada aku lagi numpuk Oh, ma, ya, kita apa oke ya oke ya oke ya oke ya oke ya oke ya oke ya oke ya Iya. Dan yang kayak gini. Bumbu. Bumbu apa dia? Ya? lanjutnya apa lagi ya? Ini ditutup, Guys. Tutup. tumbuh. Semoga bertumbuh buah. Itu udah teman-teman. Yuk kita cuci tangan. Ya, pegang ini dulu ya. Ya. Oke. Nah, ya. Yo, tekalang jalan ayah ya ayah. Oh, eh. Ya ini enggak ditumpuk-tumpuk mm -hmm. apa? Nih, ya tekalang jalan ayahku guys. Tadi kan aku udah guys. Nih kita ketini dulu guys. Ane ini belum tumbuh ya ayah. ya pohon kemangi. Pohon kemang. Ya nanti aku yang matukin. Ya ya aja lah. Ini okay. video aja sedikit aja ini jangan banyak-banyak ya ya nanti habis dulu pilih ya tuh nih ayah ngaku video ngeliat aja nih ya nak itu udah kacih aja Hai, ya, tadi bulung yang meninggal tuh? Nih, bu, bu, bu, guys, tuh? nih ibu hai, nah. oh. oh. tuh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, udah dulu ya guys like dan komen ya ya katanya udah yang gitu nah ini sudah si buku mau makan nih gelas aku aku habis capek udah ya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe bye bye ciklat